Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Apa kabar? Merhaban ya Ramadan Kali ini aku mau jalan-jalan ke Taichung Sebenarnya ini videonya udah uh, Bulan Januari kemarin ya Tapi baru sempet aku upload Nah aku mau pergi ke Taichung yaitu Untuk mengambil hadiah Dalam lomba video Yang diadakan oleh Kedai itu untuk kali ini aku pergi ke Taichung tidak naik kereta tetapi naik bus ya nah sekarang aku mau beli tiketnya dulu ini udah sekitar dua kali aku pergi ke Taichung dan naiknya naik bus ya dulu tuh 2019 waktu ada acara lomba di CLC Mart Taichung nah seperti apa perjalanannya? ikuti terus video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, comment and share di media sosial kalian biar aku lebih semangat lagi membuat konten-konten lainnya. Oke, okay, let's go. Oke, sekarang aku sudah berada di dalam gedung untuk pembelian tiket busnya, guys. Jadi ini arahnya tidak jauh dari stasiun kereta yang biasaku liburan ya. Jaraknya tuh dekat, cuma kalau untuk nyebrang mendingan kita pakai anak tangga aja jadi masih sekitaran kereta mati di situ ya nggak jauh beda di sini udah berjejer loket loket tiket uh, kemana yang akan kita tuju ya di situ juga udah jelas ada pukul berapa pas itu datang atau berangkat di situ juga ada tujuannya pokoknya komplit dan harganya juga ada ya Nah ini aku udah beli tiket tujuan dari Taipei ke Taichung Oke okay guys karena tasnya udah menunggu mohon doanya semoga selamat sampai tujuan. video dikit aja ya buat lanjutin konten yang tadi ini suasana di depan stasiun Taichung seperti ini hmm. udah malam pun banyak yang nongkrong ya. Uh, seru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 suatu kebanggaan bisa kesini lagi setelah dua tahun yang lalu <laughs> setelah dua tahun yang lalu aku belum pernah ke Taichung lagi dan sekarang udah nyampe sini dan sekarang kurang lebih pukul berapa ya? jam tujuan mungkin ya kurang lebih nanti sampai Taipei kurang lebih jam 10 malam doain ya teman-teman semoga selamat sampai tujuan tidak ada suatu halang -hal apapun thank you sekarang waktunya pulang ke Taipei nggak? <laughs> karena biasanya aku ngobrol kalau nggak di Taipei di Hualien dan sekarang posisinya lagi ada di Taichung. seru ya, seru juga ya, guys. Soalnya kalian ikuti terus vlog aku, jamin kalian bakalan tahu keseruan apa sih yang ada di Taichung. Jadi suasana malam juga ramai, masih banyak banget yang nongkrong. <laughs> Susah aku nggak bawa tongsis ini dapat oleh-oleh juga dari Kedai. Slow. termasuk salah satu ikon ikon ini lucu <laughs> ya ini bukan squid game <laughs> udah lagi guys hampir mirip kayak di Walian Station.